Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Terima kasih sudah enggak klik video ini jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu fungsi-fungsi MyCard IC yang ramai lagi tak tahu dan saya juga nggak tahu guys ya kan. Fungsinya apa itu? Kalau di Indonesia KTP ya kalau di Malaysia itu MyCard namanya. Jadi langsung saja guys kita play video Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar dan apa Baik InsyaAllah video saya kali ini Saya akan kongsikan Tentang fungsi-fungsi Di dalam mic Yang ramai lagi rakyat Malaysia Belum tahu Oh ya Saya percaya Ramai lagi rakyat Malaysia Yang ingat Mic kita itu Fungsinya hanyalah sebagai Identity card Iaitu IC Aha. Yang mana sebenarnya Mic kita itu Yang warna biru itu Sebenarnya ada 50 fungsi oh. di dalamnya Oke okay. ada 50 fungsi guys Untuk apa saja 50 fungsi ini Coba kita dengarkan daripada Abang Syamirul Azim Jadi langsung saja di subscribe guys channelnya beliau Dan langsung saja kita lanjut nontonnya Fungsi sebagai kad pengenalan diri Atau sebagai identiti diri Hanyalah salah satu fungsi yang ada di dalam MyCard Jadi insyaallah uh, Saya akan sharekan kepada anda Fungsi-fungsi lain yang ada di dalam MyCard okay. Fungsi lain yang ada di dalam MyCard adalah Lesen memandu okay? Driving hmm. license Jadi sebenarnya selepas kita lulus dengan berjaya uh, Ambil lesen memandu uh, Data ataupun maklumat Info Uh, tentang okay. misi pemandu kita semuanya terkandung dan sudah ada dalam MyCard kita itu. Ooh, jadi nggak nggak perlu kayak cetak-cetak lagi gitu. Mungkin tetap nyetak sih. Tapi datanya itu kalau sudah lulus itu sudah ada di MyCard guys. Fungsi MyCard dan seterusnya adalah health information ataupun maklumat kesehatan. Jadi oh, oke. Okay. Segala info ataupun segala maklumat tentang uh, kesehatan diri kita setiap kali kita mendapatkan rawatan Oh, uh, boleh dicek di berarti ya. Klinik okay. semuanya ada di dalam MyCard kita itu. Alright, baru jadi, tahu. Dan adalah MyCard juga boleh dijadikan sebagai cat ATM. Uh, jadi, macam mana? Jadi, sebenarnya guys di Indonesia, KTP itu belum bisa dijadikan ATM loh, guys. Sedangkan kalau di Malaysia, MyCard KTP di eh, Malaysia itu sudah menjadi ATM. Wow, keren sih. MyCard kita itu boleh, boleh lah. Sebagai kad ATM Dan tapi perlulah melalui beberapa prosedur uh, Yang perlu dilakukan di uh, bank uh, Sebelum kita dapat menukarkan Atau kita menjadikan kita itu sebagai kad ATM Ok, jadi, okay. Ini saya pasti ramai yang sudah tahu Tapi saya rasa ramai juga yang masih belum tahu Apa tu? MyCard kita juga boleh digunakan sebagai kad touch and go Okey. Ok, okay. Jadi, uh, Bila mana kita melalui toll Ataupun uh, Kemana saja Perjalanan kita uh, Kita boleh uh, top up Ataupun reload MyCard kita itu Jadi Satu kartu Dengan 50 fungsi Wow uh, Untuk uh, tambah nilai Touch and go Dan digunakan Untuk perjalanan kita uh -huh. MyCard kita juga Boleh digunakan sebagai kad discount di beberapa tempat Contohnya oh, iya seperti di Aquaria KLCC uh, Taman Burung Kuala Lumpur Dan juga di Sunway Lagoon Team Park okay? uh, Jadi di beberapa tempat seperti yang saya nyatakan tadi MyCard itu boleh digunakan Dan telah tersedia privilege Sebagai Aha. card strong Keren Di mana zee. anda mengunjungi tempat-tempat berkenaan Dan fungsi yang terakhir fungsi dalam mycat yang saya pasti ramai lagi belum tahu adalah fungsi pemasaran affiliate itu fungsi yang terakhir oh, okay. fungsi ke-50 di dalam mycat yang dibawa di bawah program my smart shopper MSS. Aha. Dalam program my smart shopper ini setiap ahli yang telah berdaftar dengan my smart shopper akan mendapat dua ganjaran iaitu cash point dan reward point apabila wow. membeli atau Minamkan. melakukan transaksi di mana-mana kedai offline yang terlibat. Online shopping seperti Lazada Shopee Oh Selora, Pembayaran bil Bil elektrik Bil air Bil telefon Wah oh, ada rewardnya Ataupun reload Ataupun apa saja Transaksi yang anda boleh gunakan Dengan menggunakan aplikasi My Smart Shopper. Dan inilah fungsi yang Ramai lagi belum tahu Tetapi ianya berhak untuk anda tahu Betul. Sebab anda semua adalah pemegang MyCard itu saja yang ingin saya kongsikan bersama All anda hari right. ini. Fungsi-fungsi MyCAD yang ramai lagi rakyat Malaysia belum tahu. Tapi insya-Allah selepas ini anda akan lebih tahu, anda akan lebih faham, anda akan lebih cakap tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam MyCAD anda. Insya-Allah semoga bermanfaat video saya ini untuk diri anda dan juga rakan-rakan. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Baik Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi fungsi-fungsi MyCAD yang disebutkan oleh Syamirul Azim. Sebenarnya ada 50 fungsi, tapi di sini dititik beratkan mungkin nanti ada beberapa episode daripada channel Syamirul Azim ini guys. Jadi, oh, lesson mengemudi. Aduh, alamak. Sangat menyenangkan sekali. Coba kita tengok komen di sini. Bang, contoh MyICA kita bikin dari luar negara terus kita mau pergi ke Malaysia. Apakah tidak ditangkap kalau MyICA IC dari luar negara. Maksudnya macam mana tu? Boleh tak minta buku 50 fungsi MyKad tu? Okey, dibalas di sini boleh hubungi saya kat nombor WhatsApp. Okey, kalau dekat boleh jumpa untuk saya tunjukkan buku 50 fungsi MyKad. Okey, boleh ke bayar MyKad ke 7 e huh, boleh tak? Kalau 7 e banyak pakai e-wallet, tuan nak tahu lebih fungsi especially yang last tu MSS, boleh kontak saya. Okey, baru-baru ni saya dapat mesej dari konon-kononnya ada dapat hadiah apa tuh lah astu dia minta nombor my cat. saya bagilah sekarang nih baru saya tahu betapa bodohnya saya dah lah alamak oke okay, guys so gimana sih istilahnya teman-teman semua ini sudah tahu belum sih ada 50 fungsi daripada my cat. baru tahu guys jadi saya kira cuma hanya sebatas kayak kartu pengenalan diri identitas diri gitu kan dan ternyata bisa juga untuk uh, lesson lesson mobil ya kan. Uh, kalau di sini itu SIM, SIM A, SIM B, SIM C gitu. Dan bisa juga digunakan untuk uh, mendapatkan cashback dan selanjutnya yang disebutkan tadi apa bahwasannya boleh juga mendapatkan diskon ya, diskon daripada beberapa produk ataupun PT seperti itu, perusahaan dan juga mendapatkan healthy information. Wow, keren sih. Coba kita akan tampilkan nanti berapa fungsi KTP yang ada di Indonesia. Oke okay guys, di sini adalah fungsi dan kegunaan e-KTP yang ada di Indonesia Yang pertama yaitu sebagai identitas jati diri Yang kedua adalah berlaku nasional Sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin Pembukaan rekening bank dan sebagainya Yang ketiga mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan Yang keempat yaitu untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat Sehingga data pemilih dalam pemilu dan pemilu kada yang selama ini Sering bermasalah tidak akan terjadi lagi Dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih Terjamin hak pilihnya Yang kelima yaitu bahwa KTP elektronik merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi Semua ketentuan yang diatur Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2006 dan perpres Nomor 26 Tahun 2009 dan perpres Nomor 35 Tahun 2010 sehingga berlaku Secara nasional dengan demikian memper mudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat selain tujuan yang hendak dicapai manfaat daripada KTP yang diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut yang pertama identitas jati diri tunggal, yang kedua tidak dapat dipalsukan yang ketiga tidak dapat digandakan yang keempat dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada nah itulah yang tertera dalam dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Di websitenya ini guys Jadi teman-teman boleh juga langsung cek di deskripsi Nanti saya sertakan untuk linknya Nah untuk fungsi-fungsi yang lain Saya belum menemukan sumber-sumbernya Di sini juga saya sudah cek di google Dan belum ada yang menyebutkan untuk Selain daripada uh, yang saya sebutkan tadi Ya seperti identitas jiri Dan juga untuk kesehatan Nah untuk kesehatan ini Biasa kalau kita ke rumah sakit Pasti memerlukan KTP Terus untuk istilahnya juga Kita membuat usaha ya Perizinan dan lain sebagainya juga menggunakan KTP, banyak sekali istilahnya website-website yang sudah uh, menyebutkan, tapi semuanya berkenaan dan dirangkum, dari rangkuman daripada Din Penduk Capil jadi, daripada website yang saya baca tadi, ya nah itulah fungsi daripada KTP ataupun e-KTP yang ada di Indonesia jadi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya, dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh